Assalamualaikum. berjumpa lagi dengan Mukrim aja. Ini kita mau Merabuk jagung, guys. Ini lahan ini. Kemarin habis di Banyuning. Tapi belum sempat ngerekam riaboknya. Ya, Aku sampai lali. Aku sampai lali ngopi. Uh. Pertama-tama dibuka karung isi sih. Isinya apa? Oh. Dibuka, buka karung Pak. Anya, okay, nah, oke, suka aneh. Oh. Masya. sini Lalu embernya digeluekan. Tutupnya. Asik, huh? kita ngabuk jagung, guys ya kutu blusuhan ini oh no yang ini kese Naqurit Buru surat Buru 2 2 1 yang ini cash karena salahku sama aku Ure, komong, rebahan rebahan rebahan oh. lanjut nusuk nusuk cekung katalan gitu. Hah? memang banyak nih dia bu, benoi Ya. Nambah isi sini. sampai kelihatan. Ah. Nusuk-nusuk, guys. setiap ya, begini guys caranya guys supaya subur hingga tetap serang kita menjipuk apuk lagi guys. Nambin lagi. lanjut. lanjut nusuk-nusuk menek guys. Huh? lusuhan nang jagungan moe mbc mbc ngopi ngopi hiduplah yang nyata jangan di dunia maya dunia maya penuh kebohongan lanjut Huh? <laughs> katel cash katel Sound ball huh? habis Rabu terus let's go nah, menyebeti tepon hidup itu harus disyukuri syukurlah bekerjaanmu kalau masih bisa kerja makanya yang punya pekerjaan itu harus disyukuri aku pergi entah sudah bersyukur cuman bisa enggak cuma ngeluh huh? langsung let's go yuk. sudah panas kita langsung nyepetin jagung itu sudah dapat let's go kita coblekkan dulu kameranya huh? langsung kita menyebitin jagung Ore kahanang nang Kerja bawah dilakoni. Yang gampang kelas. Kahanane sambat. Mas ngarit. Mas yo kulik bangunan. Mas yo pakai pukul. Cangkem benggo syukuri. Turut kok ana ngerso loh kapan kok kok. Kok era Jalan pintas nek bang. Nyuwes bar. Ketangan nempuk peguno. Ke Biasa nyawur. Astol karasan. Allah. Wis saklaware uripku. Aja nuruti karep Nak karpe dewi pengen singkuk ya, tapi karpe singkono itu, terus piye kamu? Jalani ini kewan, singe klas, k? Okay. Nipeti jagung, bareng apu, terus lasku nipeti jagung. Ini tak jalani yang penting hati ini senang, itu kuncinya. Nah hatimu susah yo, anjal. Bela nih, karena kok mengerusulot. Hah? Di atas langit masih ada langit kita masih ada yang dibawa lagi. Harusnya seperti itu nanti hidup orang enak, akan tenang. Tidak terbawa nafsu. Wis huh? <laughs> panas di kelompok no. Langsung bali. Aduh. Mantap. Sekarang udah untuk kita kelompokkan kita bongkok langsung balik Sekowis panas huh? <laughs> Sudah panas guys Syukurlah pekerjaanmu Masio proyek disyukuri. Apapun itu pekerjaan harus disyukuri. Kita bongkok lesko langsung pulang. Oke abos gak terlalu wafah gue <tip> bali ha? bali sih bro <tip> <Tidak. şey böyle. tip> aku mengalih ucap salam bro karo karo, karo kue kue huh? ya cukup semenewah video nih lalu ucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you semoga bermanfaat